Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Apa kabar Anda hari ini? Tetap semangat, sehat selalu Tetap berkaya. Kita harus Pastikan dulu, makan dulu Ini buat khususnya buat pemula ya Kalau udah pro nggak perlu pakai ini Udah pasti rapi ya Ini kemudian kita coret kasih garis Nah, kemudian kita kasih lakban, bisa lakban putih, bisa lakban apa aja intinya. Ini nanti ketika dikasih lem, biar nggak melebar kemana-mana. Oke, okay. kemudian kucing, lem, lakban, gunting, dan kain. Oke, okay. seperti apa? Nah, kita bersihkan dulu. Ada yang akan diberikan lem. Jadi nanti lemnya benar-benar maksimal untuk proses penempelannya. Oke, ini nanti buat sisi kanan dan sisi kiri sama ya perlakuannya. Kita bersihkan dulu ya. Wuh, oh. bentar kering. Karena kan kalau bensin biasanya keringnya cepet Oke, kalau oh, kiranya butuh ya ini langsung kering kok. Yan. Kita oleskan lem. iPhone. secara merata. Kayak Kurang Lem di tujuannya apa sih dikasih ilmu ini tujuannya adalah agar perkataan antara double tip 3M nya yang bawaan dari pembelian talang air itu bisa menempel tuh buat di mobil nah seandainya ada kok apa namanya masih kurang rasa kurang wah segini doang nih, tm-nya nih, dua puluh 3 tm-nya nih. Anda bisa menambahkan sendiri, karena memang kalau kita beli yang murah, ini di online itu harganya cuman seratus 85000 puluh lima nya cuma dibelah nih separuh doang. Nah, kalau memang Anda merasa ini wah ini kurang nih kurang banyak nih, ini bisa dilepas ganti tm yang baru yang full satu segini nih itu lebih kuat karena memang sekarang itu untuk klipnya itu jarang ya sekarang jarang beda sama mobil-mobil yang dulu ya oke nah, kemudian kita lepas dulu nah pastikan jangan dikelotok semua nanti dikelotoknya sedikit aja dulu lepaskan di posisinya belakang ini ada frame ini, ini lihatin kondisi alat yang ada di ini perhatikan ini Dan kita tarik pelan-pelan perhatikan ini kita tarik pelan-pelan disini -sini. oke ini kita tinggal tekatkan ini kalau ada tisu pakai tisu boleh Oke. kalau misalkan terasa kurang bersih kita boleh bersihkan lagi makan kencin <SILENCIO> sebenarnya cara pasangnya mudah tapi kita mau cari yang kondisi rapi kuat karena kan ini nanti kalau nggak kuat <tuh> berbahaya juga ya ketika dipakai atau lepas kena belakangnya kasihan kalau ini metode untuk area belakang terus bunyinya masanya gampang tapi yang susah itu adalah lepasin antara dan belakangnya kayak ini tadi, mobil habis dipanas-panasin. Oke, okay. kalau tadi untuk yang depan, untuk arah yang bagian ini, itu menariknya dari belakang ke depan. Nah, kalau ini dari... Ke depan ke belakang ya kita paskan dulu posisinya nanti arah-arahnya mau kemana posisinya seberapa karena kalau kita sebentar yang sini belum saya kasih ternyata saya lebih kuat oke kita paskan ini, antara depan, belakang, Di posisi ini ya. Ya, oke. Kemudian kita pasang dulu sebelah belakang, Kalau udah, tinggal kita tarik, kita rekatkan. Sama halnya yang depan tadi metodenya. Sama. Jadi ini antara alis ini sampai ke belakang area sini bisa dilihat ada di sini Nah, jadi untuk pemasangannya itu ngikutin alur dari si profil ini ya kawan-kawan ya bukan ditampil di sini memang kalau mobil-mobil dulu kayak Kijang super enter itu memang posisinya di sini tapi setelah ya mungkin ininya di apa pintunya window nya itu agak lebar pemasangannya di area sini karena ngikutin dari profil ini Sekali anda belinya yang flat, yang lurus nih bisa aja dipasang di sini, dan dapat dari atas ini. Nah, ini penampakannya setelah selesai dipasang, akhirnya seperti ini, guys. Ini di sekarang ada ya, Jadi bedanya kalau yang talang air murah itu kayak gini nih antara profil pilar pintu sama profilnya itu tidak sama walaupun ini di sini dituliskan wagon air ya tapi di sini nggak sama nih tapi kalau beli apa Anda belinya yang mahal otomatis profil ini juga ngikutin jadi pasangnya gampang nih tinggal plek gitu Nah udah ada profil-profilnya begitu juga yang area belakang juga sama, geng Area belakang juga ada gapnya. Cuman kita lihat nanti, kita coba buat berapa lama nih. Uh, murah ini, harganya cuma 88.000 di shopee online. Nah, ini, kalau matrasi bagus, sama lah ya. Cuman bentuk-bentuk profilnya seperti ini nih yang nggak bisa jaminan apakah ini nanti harus dikasih klip kita lihat aja nanti Pernyata kalau dikasih klip bisa sih area belakang apa namanya area sini-sininya aja nih yang belakang sini karena dia juga nggak mengganggu area ini free areanya free jadi kalau misalkan dikasih klip itu bisa jadi untuk lebih lebih bertahan ya Tanahnya lebih kuat, itu baik. Untuk yang di depan, sini bisa dipasang clip. Di sini tentunya nggak bisa kalau hari sini. Kalau misalkan ada, kalau dulu waktu saya masih di variasi itu ada yang di dipasir bawah aja biar lebih kuat. Sebenarnya sayang sih, bisa sih kasih bawah satu, dua, mana satu, cuman. Sayang juga bodinya dilubangin pakai baut Tapi itu diamin kalau pakai baut pasti kuat Sama halnya yang area sebelah RH-nya LH-nya kiri Ini. Sama Area sininya juga Ada gapnya nih area sini nih. Tas ya, ini juga ada gapnya sama yang bagian belakang kiri juga sama nih ada gapnya juga. Tadi memang nggak gap chaplet itu antara sini antara profil pintu pilar sama profil si talang air ini. Oke. Ini penampakannya setelah jadi Ganteng juga ya guys oh. Keren juga ya Ternyata ya pakai talang air ya Tinggal nanti Pasang spoiler tuh, atau Selanjutnya buat teman-teman bisa request Gimana caranya masang apa Mungkin nanti selanjutnya akan pasang spoiler Ataupun pasang penutup sini nih Ini kemarin nih Insiden Sini tuh jadi air yang dari apa namanya sini tuh kan mau ada nggak ada penutupnya ya sekarang, sekarang tuh jadi kotoran ketika perjalanan kotoran masuk ke sini nanti naik ke lampu nah, area sini pernah saya bongkar itu areanya kotor sekali nanti gimana caranya kita bikin penutup biar kotoran yang dari bawah dari ban itu nggak masuk ke atas sini oke okay, terima kasih